Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video tutorial kali ini Pak Arya akan menuntun Bapak ibu guru sekalian Bagaimana cara mendaftarkan diri Di seri belajar mandiri calon guru ASN PPK Tahun 2021 dengan tuntas Pertama lama kita masuk ke google Kemudian ketikan Guru belajar ke lalu kita klik seri belajar mandiri calon guru AS ASN P3K klik selengkapnya kemudian klik masuk setelah itu akan muncul di ckb klik masuk klik kembali nah kemudian kita akan di diarahkan untuk mendaftar klik daftar Nah, pada saat mendaftar ini, kita dituntut untuk memastikan mapel yang dipilih sesuai dengan linear dengan pulau di D4 terakhir. Nah, untuk memastikannya, kita masuk ke info GTK, ketik di Google Info GTK, kemudian kita login dengan menggunakan SSO, masukkan username-nya. Dan password, klik pendidik dan tendik, kemudian klik buka info GTK scroll ke bawah lihat pada verbali jasa S1 strip 4 bapak ibu sekalian disitu terdapat pada poin 6 nah, program studi jurusan tertera situ adalah pendidikan guru sekolah dasar maka kita kembali ke pendaftaran sesuaikan dengan NPGTK yang tadi yang sudah kita NPGTK pada masing-masing kita. Di sini saya PGSD, maka saya pilih PGSD. Kemudian kita bisa baca-baca disitu situ keterangan poin 1 sampai poin sampai 4 Kemudian setelah kita maka kita klik setuju di situ. Klik daftar. Nah, anda telah berhasil mendaftar, ya. dan keterangannya kemudian kita menunggu, menunggu beberapa menit bahwa nanti akan uh, di tautan itu akan aktif. Ya. Maka kita ditunggu menunggu sejenak. Kemudian setelah kita menunggu beberapa waktu lalu, tautan fasilitasi sudah aktif kemudian kita klik setelah kita klik maka muncul beranda sesuai dengan mata pelajaran yang kita yang kita pilih tadi sehingga kita bisa langsung mempelajari beberapa modul